Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada sebuah video ya Yang viral di youtube Di tiktok ya Ini tiktoknya Ed Arturnoya 49 ya Nah ini dikasih, ini videonya saya ambil di situ, dikasih tulisan perselingkuhan istri perwira TNI AL, proses check-in, eh, Maya Fitriyantri istri dari Lek Damarini Chandra dengan Brigadir Dina Tasa Musir, anggota Polres Terbing Tinggi Polda Sumut. Nah itu dikasih keterangan seperti itu, di video itu. Nah, coba kita lihat videonya nah ini kalau kita lihat video di situ ada seorang ibu ibu dalam ruangan ya seorang ibu ibu di dalam ruangan nah ini dia seorang ibu ibu dalam ruangan nah, ini dia kemudian di luar ruangan itu di kaca ada mobil dan di situ juga ada ibu ibu ya ada ibu ibu juga keduanya pakai jilbab ini CCTV Tanggal 7 September 2022 ya. Nah, pukul 18 lewat 28 menit. Nah, ini kawan. Nah, ini di sisi TV nya ini. Nah, ya jadi kalau kita lihat di video ini yang ibu di dalam ini yang berdiri kan dalam ruangan ya kan dalam ruangan terus di depannya itu ada mobil kemudian itu driver ya sopirnya seorang perempuan juga berjilbab nah, coba kita lihat seperti apa ini isi video ini besar-besarkan duit. Sampir lagi Pak. itu menyerahkan sebuah berkas ya menyerahkan sebuah kayak kertas-kertas gitu kemudian nah, ibu itu masukkan data ya bukan Ipang Oh dengan bila pak uang kah itu uang kali ya nah, uang kali Nah baik kawan, ini sedikit saya bahas juga ya, kenapa ini sedikit perlu dibahas Ya, ini dari TikTok ya Ya dari TikTok akunnya ini ya, saya ambil, dia akunnya Artur 49, silahkan dicek Nah yang menjadi tanya saya ini adalah Apakah benar di dalam video itu adalah Nyonya Maya Sutriyanti istri dari Letda Mariner Chandra atau bukan? Ini saya masih penasaran juga. Yang jelas ini viral dengan keterangan seperti ini. Yang saya tahu di berita itu yang ramai bahwa eh, Letnan 2 Mariner Chandra itu berse, ber apa ber Menghamililah seorang gadis sampai hamil, ya sampai hamil. Ini ini yang saya tahu. Kemudian istri Detnan Chandra ini, yaitu Nyonya Maya Fitrianti melaporkan ke polisi. Dan ini kasusnya di, sedang ditangani oleh eh, auditor militer dan minta dipecat di Vietnam Adir ini. Tetapi kalau sesuai dengan keterangan di sini bahwa ada proses checking. E, Nyonya Maya Fitrianti istri dari Letnan Marin Chandra dengan brib karenal Eldinata Samosir anggota Polres Tebing Tinggi Polda Sumut. Saya tidak tahu ini kawan tapi ini viral. Hmm. Jangan sampai ini fitnah ya jangan sampai saya ini fitnah. Jadi bagi saudaraku yang kenal dengan eh, Nyonya Maya Fitrianti, ya, Maya Fitrianti eh, dengan uh, Brief Karenal Eldinata Samusir, tolong sampaikan kawan, bahwa berita ini, ada berita seperti ini yang viral di tiktok ya, jadi tiktok nama akunnya tiktoknya itu, di Arthur Noya, Arthur Noya ya, Arthur Noya. Nah, takutnya di fitnah, ya. ini takutnya fitnah uh, yang disebar oleh akun tadi. Ya, karena sekali lagi yang saya pahami yang saya tahu bahwa eh, kejadian sebenarnya adalah eh, Lidda Mariner Chandra menghamili seorang gadis yang kurang lebih umur 20 tahun kemudian istrinya itu yang bernama Ibu, Ibu Maya Fitrian itu tidak terima akhirnya mereka eh, lapor ke polisi ya Ibu Maya ini lapor ke polisi ya, agar Da Chandra dipecat nah itulah itu yang saya tahu Nah, kok bisa muncul video dengan ada narasi tulisan begini? Ya, takutnya ini ada yang menyebar fitnah karena tidak senang kepada ibu Maya maupun mungkin kepada Brip ya. dan itu ada CCTV. Ya, semoga ini bisa diklarifikasi. Karena kenapa saya berbicara begini, Gawat? Karena sekarang ini banyak sekali berita fitnah, berita berita hoax di media sosial banyak sekali. Ya. Banyak sekali seperti itu kawan. Makanya mudah-mudahan dengan adanya video yang saya sampaikan ini, yang saya ambil dari TikTok, mudah-mudahan segera diklarifikasi oleh Ibu Maya Fitrianti maupun Brig Eldinata Elvinata Samusir yang ada namanya di sini nih, ayah. Ini, ini takutnya nih apa? fitnah yang disebar oleh seseorang ya nah ini nih begini nih proses check-in nyonya maya fitranti istri dari Lidna Marini Chandra dengan beriksa renal Eldinata Samusur anggota polres Dumai tinggi polda sumut ya kan nah ini di keterangannya begitu ya bagi yang menyebar berita seperti ini yang tadi ini yang di tiktok Ya, harus bisa mempertanggungjawabkan ini ya videonya Ya sekali lagi takutnya ini fitnah ya fitnah ditujukan kepada eh, Ibu May Kustrianti maupun kepada eh, Biskernal Elvinata Samosir. Takutnya ini fitnah kawan. Karena saya lihat di YouTube YouTube eh, begitu banyak yang nonton, dan banyak aneh-aneh tulisannya. Ini kawannya. Terima kasih. Ya, semoga ini permasalahan-permasalahan antara eh, Ibu Maya dengan Lidda Mari Chandra bisa segera selesai Dan ke depan, ke depan semakin baik Cuma saya masih penasaran dengan info yang cek ini ya. Ya. Mari lawan setiap berita miring, berita hos kawan Nah, bagaimana menurut sahabatku? Tolong bantu kawannya Tolong bantu saya mencari informasi ini Ya super syukur, syukur bisa bisa komunikasi langsung dengan Brief Karenal LB Natasamu atau Ibu Fitri ya eh Maya Fitrianti di bawah ini viral di, di TikTok ini yang kayak gini narasinya begini ya. Takutnya ini Fitna kawan. kalau bantu baikkan videonya, tetap semangat. Salam NKRI merdeka.